yuk cik, cik cik cik balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game ke Olympus limpos ya kita bawa modal 69.000 saja yang 69 .000. emang selalu enak itu kita main di bed berapa ya seribu ya? 1200-1200 dulu kita coba turbo dulu kali. Oh iya yeah. yang bertanya kita main di mana? Kita main di RT delapan ya bos. Itu slot ter sensasional tergator okay? Langsung just aja untuk linknya ada di pin komen, seluruh jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RT 8000 WD berapa berapapun dibayar lunas pastinya. Langsung aja untuk linknya ada di pin komen, oke okay, terus kita back to the game ya yes, katil uh. iya lumayan kali-kali dua dulu sepertinya agak-agak bau-bau gacor ini hijaunya dulu enggak mau yuk cincin turun dua atau hijaunya biru kurang satu anjir Aduh atas ini kuning anda ddddddddd kita dapat tristin dulu kita dapat tristin di pet 1200 oh ya yeah. tadi udah bisa nyatis jangan lupa merah jadiin dulu dong merah ya, jadi biru boleh semuanya Buku boleh, hijau boleh, semuanya boleh pokoknya petirnya dulu, hijunya turun dong, hijunya turun dong, dududududu duduk ke dua belas ribu tuh, hati hati kurang dua, tapi sayang lumayan tampil delapan puluh delapan di itu, tengah, tengah semoga ini jadi ya, tanda tanda jebakan, kasih paham Udah dudududu kenapa jadi biru ini dulu, biru jadi? Nah, ini gue kartu pengunjung yang dua nanggung uh, rumah kota lagi nagu tuh kuning, eh kuning biru dulu Aduh, atas petirnya dong hmm, Mantap Sama lurus sisa masih sama dulu Lapan spin lagi, semoga profit profit ya yes, telur Ayo, lulus Aduh, di PHP dulu sini, sepertinya gitu Hai, bus, bus. hai, biru biru juga kuning kuning boleh kuning dulu kasih tiga lagi jadi yes, ya, atas biru kasih hai, aduh enggak mau lumayan hai, hai, kali hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dimana us baterinya mana us atas makut apa seperti lu sekali loh uh, lumayanlah ya mu uh, naik 200an lah. kita tadi modal di 65.000 main di batch 1200 gak bisa ngasih kita tadi dapat sekali lumayan isi sih semoga ada tambahan lagi ya seluruh ya ini-mini di 400 lah kalau modal segini udah lebih dari cukup Ya salah selalu saya ingatkan ya seluruh jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain bermainlah dengan uang bikin bukan uang panas apalagi uang dapur bisa bikin otak ngebul ya seluruh jika ada uang lebih-lebih bolehlah langsung mampir ke situ sih kita lagi gacor nih seluruh RTP 8.000 untuk tinggal di pincoman yuk respon kedua Semoga ada isi dulu-duduh kuning kasih petir dulu lumayan lah ya petir-petir masih konek di botong-botongan awal sama tanda-tanda jadi hijaunnya jadi dong ri. aduh kurang satu ternyata suruh kira pocok sendiri hijau ternyata uh oh, cincin kurang satu juga ya, anjir kurang-kurang satu nih bus aduh enggak ada petir lho Nah, kuning gagal oh, jadi manis, kunyanya jadi hijau nusul, ya, pasti nusul jadi juga Udah, petirnya dimana seperti di mana urus, kuning dulu, kuning atas hijau si, no. hmm, masih lagi nurut putih-putih 8.000 emang urut sekali sudah mulai ada ya, tanda, tanda profit ya ayo disin lagi enggak mau juga oke eh, tunggu jadi sekalian cincin usul dong atas cincin kasih petir dong pasti dong pasti dong petir dong dos. ah lumayan kuning petir lagi atas kuning aduh lumayan lumayan, lumayan. 4.000 kali 16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 Kuning jadi atau hijau? Ah, petinya di mana? Urus uh, kuning jadi. Aduh, cincin jadi siapa? Anjir. Petnya mana? Urus uh, merah dulu. Merah dulu, merah, merah, merah. Ah, enggak mau, anjir. Kuning dulu. Hijau kuning tuh. Aduh, hijau biru berangkat tuh semua. Aduh, dududududududur. Lasser lasser. Lass lumayanlah lumayan lah ya Tuhan nah, mungkin udah naik tapi sebenarnya ini target hari ini cuma kita coba cari-cari profit tipis-tipis lagi ya seluruh semoga dapat kristen Kristen manis atau skater daging boleh petir-petir merah -petir juga boleh ini masih di 30 quick tadi kita coba 30 puluh eh, dua ini kita coba 30 lagi double jeng jangan lupa akhirnya ayo kasih yang manis-manisus Wendy distributor habis lumayan enak juga. Oh ya, selalu saya ingatkan jika ingin bermain cek di RTP game-nya di situs ini ki kalian bisa cek langsung RTP live-nya biar mainnya agak-agak lama. Kadang kalau RTP di bawah 50% atau di bawah 70% lumayan-lumayan bab. Kalau ini tadi kita cek itu RTP 79 sih, belum nyampe 80 tuh, lumayan-lumayan isi. Lumayan walaupun semua tergantung akun asal kita berusaha pasti ada juga tanda-tanda jateng hijau dulu biru boleh ngisir anjir nggak mau nah ini nih nih biru jadi hijau turun dong hijau turun dong atau kuning ah, petirnya uh anjir nggak mau petir juga jihir jihir jihir jihir terus kita coba main di quick edo 20 kali ya seluruh kalau enggak ada tanda-tanda free lagi sepertinya kita langsung auto kabur saja mungkin tapi kita lihat bertahan pecahannya dulu ya bos gue gue anjir atas nah, mahkota pasti skater udah paham gue tuh udah mau hafal banget kalau perlokulasi usia muda kayak gini nih skaternya tuh biasa langsung turun 4 nah kan skater biasanya langsung turun 4 kalau kayaknya. makanya kalau kalian udah tuh bisa dipenduskan komen untuk uh, wujudu kali 25 di awal sama ada tanda-tanda yang manis ya lumayan lah ya seluruh lumayan lumayan lumayan makanya dibantu sub-commen like nya biar saya dapat semangat bikin video-video modal receh buat kalian semua biar kalian gak terlalu terbandai sama sius kuningnya dulu kasih hijaunya gue leh dua lagi hijau buruk bunga juga petirnya mana bu? anjir nggak mau petir dulu tambur 25 ini tuh. kuning satu lagi anjir nggak mau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 emang sepertinya kita cuma dikasih video foto besi juga ini Tuh. cuma kita coba lihat lah ya disini sempat prismin lagi Uduh, uh, Uduh maka otak sama satu coba, enggak ada Uduh, uh, ini jadi merah, merah musuh merah musuh, aduh, birunya susah Uduh, uduh, uduh, uduh Nah, jir, juga lumayan ampas. keluar itu ya? Sebetulnya kita keluarin kotoran ini sekalian kita masuk. Saya ingatkan sekali lagi, jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian. Jadi, karena hanya sebagai hiburan semata, ya, seluruh jangan nih. terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.